Penting sekali untuk mempertimbangkan tujuan, kalau suatu tidak serb di hati ya. Tujuannya apa, alasannya apa, terutama untuk menemukan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan hanya kehendak Tuhan yang pas-pasan, asal baik di mata orang, atau benar di mata sendiri. Coba diuji, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna, aim for perfection. Sekalipun kita bukan orang sempurna, kita tidak bisa jadi sempurna, usahakan merapat, serapat-rapat mungkin. Cari tahu what is God's perfect will, apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna dalam kondisi yang ku hadapi hari ini. Yang penting gini, kalau di hati enggak pas, apalagi kalau tertulis dalam firman Tuhan, hati pas atau enggak. Kalau sudah tercatat dalam firman Allah, sudah jangan kompromi, udah jangan coba ditawar.